guys ada berapa? empat? sama sih kompak siang hari ini upload dulu deh See. Hai kamu cek, pulang dulu. Simpang empat hari ini. Sudah siang, sudah sepi. itu? Yang kami, oh.